Untuk zodiak yang pertama adalah Zofan, ataupun dua tempat. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang di mana di sini digambarkan seorang Pisces bakal sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang fisis akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang bisnis akan membuat sebuah usaha yang dimana usaha sampingan usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini digambarkan seorang fisis akan menjalani dua pekerjaan sekaligus, yang dimana berdampak dampak positif kepada keuangan. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan seorang Pisces, seseorang yang berada di sekitar Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan sosok yang memberikan dua tawaran pekerjaan sekaligus kepada seorang Pisces adalah sosok orang terdekat, orang yang dikenal, yang dimana disini akan mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih meningkat lagi, serta di sini motivasi dari orang-orang sekitar membuat seorang Pisces untuk membuat sebuah usaha. Yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat kehidupan, keuangan, karya finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Desan Secara umum desan itu diartikan pencerahan, memberi motivasi, pemberi semangat, memberikan petunjuk, dan memberikan solusi. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan Sosok yang memberikan motivasi kepada seorang bisnis untuk membuka usaha di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok orang sekitar yang di mana sini akan sukses berhasil dan mampu mendongkrak keuangan jauh lebih bagus lagi. Yang dimana juga di sini seorang orang terdekat Pisces akan memberikan dua tahunan pekerjaan sekaligus yang akan mampu membuat keuangan jauh lebih meningkat sehingga di sini digambarkan seorang Pisces bakal sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah four of sword ataupun 4 pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana mana di sini digambarkan sosok seorang Taurus akan sukses jadi ditawan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan kemahiran kematangan seorang Taurus dalam perkara akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri sehingga seorang Taurus mendapatkan karir yang lebih meningkat, yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan juga. Di sini juga digambarkan kepokusan seorang taus dalam bekerja yang dimana di sini tiada luput dari menjaga kesehatan, kestabilan kesehatan yang akan mampu membuat kedisiplinan seorang taus dalam bekerja akan semakin bagus yang dimana juga di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang taus akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah. King of Swat. secara umumnya King of Swat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang usianya di atas Taurus sendiri dan di sini menggambarkan dengan kefokusan kematangan kedisiplinan seorang Taurus dalam berkarir, dalam menjaga kesehatan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada seorang Taurus yang dimana dia dapatkan dari orang-orang sekitar Orang yang lebih pengalaman, orang yang lebih tua dari taurus sendiri, serta di sini seseorang yang lebih tua akan memberikan petunjuk solusi kepada seorang taurus untuk menjalani sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan jauh lebih meningkat lagi. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua, di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi, sosok yang memberikan solusi, sosok yang memberikan petunjuk kepada seorang taurus di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok orang yang lebih pengalaman. Sosok orang yang lebih tua, sosok orang terdekat, sosok orang sekitar yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan seorang Taurus. Dan yang dimana di sini usaha seorang Taurus akan berhasil yang ia bangun sendiri yang mampu membuat seorang Taurus dijadikan seseorang yang sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah ten of sword ataupun 10 pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Scorpio akan sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Scorpio sebelumnya mendapatkan pengkhianatan dalam kategori kepekerjaan yang dimana di sini sempat membuat seorang Scorpio down. Namun di bulan Februari tahun 2022 seorang Scorpio mampu bangkit dan belajar dari pengalaman belajar dari pengkhianatan yang ia terima dalam berkarir berusaha yang dimana akan berdampak positif serta memberikan keberhasilan yang sangat bagus kepada seorang Scorpio sendiri. Di sini juga digambarkan setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan berhasil maksimal dan mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Pentacle Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang berada dekat Scorpio sendiri Dan di disini menggambarkan Seorang Scorpio belajar dari pengalaman hidup Untuk menjalani usaha membuka usaha di bulan Februari tahun 2022 Yang dimana selalu didukung, disupport, dimotivasi oleh keluarga Didukung, disupport, didoakan oleh pasangan Yang akan mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi Yang dimana sini setiap usaha pekerjaan yang dilakukan seorang Scorpio akan berhasil maksimal dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan sosok yang memberikan semangat doa kepada seorang Scorpio agar bangkit di bulan Februari tahun 2022 adalah sosok keluarga, sosok pasangan yang dimana di sini usaha yang dibangun dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan berhasil maksimal dan mampu mendongkrak keuangan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Six of One ataupun Anam Toccat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang di mana di sini digambarkan seorang Cancer bakal sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan pencapaian karir yang maksimal berada di dalam. Karir tertinggi yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Cancer berkomendasikan untuk menaiki jabatan yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini, usaha yang dibangun, dibuat oleh seorang Cancer akan berhasil maksimal dan mampu membuat keuangan kehidupan karir finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One ini diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer mendapatkan pencapaian karya yang maksimal, pencapaian karya yang bagus di bulan Februari tahun 2022, yang dimana sini akan membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi, yang dimana di sini yang membantu seorang Cancer untuk mendapatkan karya yang lebih bagus adalah sosok yang lebih tua, lebih pengalaman dari Cancer sendiri, serta di sini sosok yang memberikan motivasi dukungan bertunjuk kepada seorang Cancer untuk membuka sebuah usaha dan membuat sebuah usaha tersebut berhasil adalah sosok orang tua, orang yang lebih pengalaman, orang terdekat yang akan mampu membuat keuangan jauh meningkat lagi. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok yang memberikan motivasi, ide, dan sosok yang merekomendasikan seorang Cancer untuk menaiki jabatan di bulan Februari adalah sosok orang terdekat, orang yang lebih pengalaman, orang yang memberikan kepercayaan kepada seorang Cancer yang dimana sini membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi serta disini dengan petunjuk orang-orang terdekat dengan petunjuk motivasi orang yang lebih pengalaman orang yang lebih tua dari cancer akan membuat sewa cancer berhasil menjalani sebuah usaha yang dimana sini akan mampu membuat keuangannya jauh meningkat dan untuk kartu sudiak yang kelima adalah six of swords ataupun enam pedang untuk zodiak kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Leo sukses menjalani kehidupan mempelajari kehidupan belajar dari kehidupan untuk membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang ia bangun bersama keluarga dan di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk membagikan keluarga membagikan anak yang membuat pintu terus semakin terbuka. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. Kenaik One Secara umumnya kenaik one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo berhasil menjalani kehidupan mempelajari kehidupan mencari celah untuk membuka sebuah usaha, di mana usaha tersebut ia bangun bersama pasangan bersama keluarga yang selalu disupport dimotivasi oleh orang-orang terdekat didoakan oleh pasangan yang akan mampu membuat usahanya berhasil dan membuat keuangan jauh meningkat lagi dan di sini seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dan orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan jauh lebih meningkat dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok yang memberikan motivasi sosok yang memberikan dorongan kepada seorang Leo di bulan Februari tahun 2022 untuk mempelajari kehidupan sehingga mencapai kesuksesan. Dan menjadi seorang jutawan di bulan Februari adalah sosok orang terdekat, sosok orang-orang di sekitar, dan doa dari keluarga, doa dari anak, serta disini tujuan Leo untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan anak, akan membuat pintu resmi semakin terbuka, yang dimana usaha yang dibangun bersama pasangan, bersama keluarga akan berhasil maksimal, serta disini mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Pisces, yang kedua Taurus, yang ketiga Scorpio, yang keempat zodiak Cancer dan yang kelima adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang sukses jadi jutawan di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.